Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya. Yang dengan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini. Dan semoga Allah subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan-golongan. Orang-orang ya. Yang masuk dalam sabda Nabi SAW Man salaka tarikan Yaltamisuhu Fihi ilman Tahfalalahu bihi tarikan ilal jannah Bumajatama'a Qawmun fi baitin min buyutillah Allah Yatluna kitab Allah Wa Illa nadalat alihimus sakinah wobasyiat umrul rahma indah kata nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menempuh suatu jalan yang dengannya ia menuntut ilmu tama dari dalam uh, agama kita dalam nusul kalimat ilmu itu maksudnya ilmu agama bukan di barang siapa yang menempuh suatu jalan Yang dengannya dia menuntut ilmu Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu bihi tarikun ilal jannah Maka Allah SWT Akan mudahkan jalannya Menuju surga Allah SWT Yang penuh dengan kenikmatan Yang kenikmatannya tidak pernah terlintas Dalam pikiran kita Hati kita Sebagai perkara goib Di sisi Allah SWT dalam rangka menguji manusia, siapa yang benar-benar memperhambakan dirinya kepada Allah, siapa yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kata Nabi, boh majtama kau menfi baitin menbuymin buyutillah. Jadi kalau berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran. Dan saling mengajarkan diantara mereka. Kecuali Allah SWT akan turunkan untuk mereka as-sakinah. Ketenangan. Kedamaian. Keamanan. Subhanallah. Dahsyatnya. Majlis kita pada malam hari ini. Dahsyatnya. ya. Hasil dari majlis kita di malam hari ini baik untuk individu manusia lingkungan sosial ekonomi bahkan sebuah negara dengan apa majelis ilmu kata Nabi SAW tadi illa nazalat alaihi kecuali akan kami turunkan untuk mereka sakinah ketenangan kedamaian keamanan, kemudian Allah akan meliputkan mereka dengan apa? Rahmat. Wahdatul malaikah dan para malaikat, para tentara-tentara Allah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW alaihi sayapnya malaikat Jibril saja itu itu menutupi oh, menutupi langit waul manakah dan para malaikat itu menaungi mereka indah dan Allah subhanahu menyebut nama-nama mereka jadi ya, sisi para malaikatnya di langit sangking Ridho dengan apa yang mereka kerjakan berupa niat mereka dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesubhanallah, pentingnya kita menjaga niat-niat kita semua ikhwan ya di dalam ibadah yang sangat agung ini, di dalam ibadah yang sangat besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat surah Al-Mujadilah ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat jadi tidak perlu sungkan akan derajat, derajat status sosial kita, ya. tidak perlu minder, tidak perlu ya akan derajat status sosial kita. Kenapa? Karena yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, yang Allah muliakan, yang Allah berikan keutamaan adalah orang-orang yang berilmu. Dan orang-orang yang beriman. Maka subhanallah. Majlis kita adalah majlis. wasilah untuk mendapatkan ilmu dan iman tersebut. Yang buahnya adalah amal amalan insyaAllah ta'ala. Maka ikhwan filah wa akhwati filah barakallahu fikum. Alhamdulillah. Terima kita pada malam hari ini insyaAllah ta'ala. Ya Adalah istiqamah ala dinillah istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala maka maka nikmat yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba ketika Allah berikan dia taufik untuk bisa istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan ikhwanifillah. Dia adalah sebab seseorang itu mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan istiqamah, seseorang akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan mereka akan menjadi Hizbullah. Golongan golongannya Allah ya. dan mereka juga adalah awliya salihin mereka adalah para pembela, penolong bagi orang-orang yang soleh karena soleh itu berjenjang-jenjang semakin istiqomah seseorang derajat kerajaan kewaliannya dari Allah Subhanahu wa di muka bumi ini juga lebih tinggi. Maka kemuliaan, kemenangan akan diperoleh, diperoleh bagi orang-orang yang istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yaswani fillah ya di dalam tafsir Ibnu Kafir. Ya. Firman Allah Subhanahu wa dalam surah Al-Fussilat ya. 6. Nah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman allah, stakomu, alihim, um Kata Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berucap orang-orang yang berkata ya rabbunallah rob kami adalah Allah. Fummas dakum kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ulai ka ashabul janna khalidina fiha jaza'un bima kanu ya'malun. Jadi orang-orang yang berucap rob kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah tidak ada rasa takut untuk mereka dan tidak pula mereka bersedia hati. Balasan mereka adalah surga. Mereka kekal di dalamnya. Balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Bimaya amaluna. Jadi buah dari keistikomaan. Kata Allah. Allah nafikan, ketakutan, dan kesedihan. Iya, Kita mungkin banyak takut tak? Ya, tidak. Takut sakit, takut miskin, takut bahaya. Ya. Tapi subhanallah orang yang istiqomah. Allah nafikan, ketakutan, dan kesedihan di dalam hati-hati mereka. Kemudian kata Allah. Allah balaskan untuk mereka. Allah balas. Akan keistiqomaan mereka ketika di dunia. Dengan surga. Yang mereka akan dikekalkan di dalamnya. Bima kanu amalun. Sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan menunjukkan iman kepada Allah, keistiqomahan itu, itu tidak bisa tidak harus ada bukti dengan amal-amal soleh kita. Amal jawari, anggota tubuh, amal hati, amalan lisan, harus nampak di dalam keistikoman kita. Bukan casingnya saja. Bukan casingnya saja. kemudian jamaah sekali Ibn Kathir Hafizullahullah Ta'ala disebutkan dalam tafsir beliau beliau menyebutkan akan tafsir dari surah Al-Fusilat ini tadi kata beliau Ay, al -al jadi mereka orang-orang istiqomah itu adalah orang yang mengikhlaskan amalan bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak beramal karena tendensi yang lain bukan ya. karena riak bukan karena sumah bukan karena beramal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kepada siri akbar lebih-lebih tapi mereka mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah sedekah mereka Sholat mereka, puasa mereka, haji mereka, umrah mereka, belajarnya mereka, mereka niatkan ibadah yang mereka ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Ibn Kathir, Rais Taala, ini mereka, mereka adalah orang yang mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa'amul bittaatillahi taala al-mashorahu luhul. mengerjakan ketaatan kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan untuk mereka ini konsekuensi dari keistikoman mereka mengiklaskan ibadah kepada Allah mereka beramal sesuai dengan syariat Allah ya. dan tentunya ya mencocokin sunnah Nabi kita Muhammad SAW Kemudian, Abdurrahman Ibn Nasir As-Siddi rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fas ilaihi Mereka pun istiqomah padanya. Yakni, mereka menempuh jalan yang mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana mereka membenarkan kabar yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan. Mengikuti perintahnya. Menjauhi larangannya. Maka ini adalah hakikat dari keistiqomah Keistikomaan. Mengjelaskan ibadah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan sesuai dengan syariat Allah. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ini adalah hakikat dari keistiqomah Keistikomaan. Nah. Kemudian. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahmahullah taala berkata tentang keistiqomahan. Kata beliau, al istikomatu hiya sulukus sirathal mustaqim wa kawim, dinul kawim wa dinul min gairi ta'arruj anhu yumnatan wa yusratan." Wa yashmalu dhalika fi tha'ati kullih, nah? batinah wa tarku manhiyat kullaha kadalik Wa sarkhadi wa syia jami'atun Soal di dini kulli Maka kata beliau Kata Ibnu Rajab Alhamdulillah Kata beliau istiqomah itu Dia adalah yeah. Sulukah syaratil mustaqim Adalah yeah. Jalan Atau <coughs> nah Metode Jalan yang lurus Yang mana dia adalah Agama yang kawim Agama yang lurus. Yang tidak bengkok-bengkok. ya, Nah. Tanpa ya, ke kanan dan ke kiri. Maka mencangkup semuanya perbuatan ketaatan seluruhnya. Entah dohir dan batin. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang seluruhnya. Maka jadilah wasiat ini adalah sebuah wasiat yang mengumpulkan perkara agama seluruhnya. Sederhana. Maka disebutkan dalam uh, kitab tafsir yang lain, yang mana ucapan dari Ibn Umar radhiyallahu atau Umar bin Khattab radhiyallahu talainhu yang menafsirkan akan ayat ini tadi. Kata-kata Or yang istiqomah itu, yakni orang yang tidak Yerubuh ya, Makan lap, Yang mana dia itu tidak mengendus ngendus seperti endusannya rubah Atau serigala Kita lihat, kalau ada rubah serigala atau anjing Mengendus-endus ke kanan, ke kiri Ke kanan, ke kiri Ya tidak Orang kita bilang kajili-jili, cari makan ini tidak. Orang istikamah lurus. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang layluha kanahariya. Yang siangnya bagikan malamnya. Sangking terangnya. Jelasnya agama kita ini. Jelasnya jalan yang lurus ini. Nah. Kemudian ya khuan-khilaf. Barukallah hukikum. Maka. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi seorang hamba taufik untuk istiqamah, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh menempah dirinya di atas keistiqomaan tersebut. Sungguh-sungguh. Mujahadah, berjihad. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hud ayat 12. Allah Wa ta taala, Di Allah subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kita, kama Istiqomah, istiqola, mana yang telah diperintahkan kepada engkau, waman taba dan bersama orang yang bertobat bersamamu insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk kokoh terus menerus di atas istiqamah ya tidak kata Allah tadi maka istiqamalah kamu jadi, siapa yang memerintahkan kita untuk istiqomah senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, beramal dengan amal sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Allah Tabaraka wa Taala. Dalam surah Al-Hud ayat 12. kata Allah: Fastaqim kama omirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan untukmu kepada engkau, bermanfa, ya. bermanakah, dan juga bersama orang-orang yang bertobat bersamamu. Sini disinggung taubat bagi orang-orang yang istiqomah. Ya. Hmm. Kemudian berkait dengan arti ta'ala. Nabi SAW Alaihi ya. Wasallam memerintahkan istiqomah ini terus-menerus. Nah, maka kata beliau di sini, maka siapa yang Allah berikan taufik, apa itu taufik? Secara bahasa, itu Allah berikan kita kekuatan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu taufik. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua insyaallah. Maka kata beliau barang siapa yang Allah berikan dia taufik untuk istiqamah. Iya, yang mana dia adalah seagung-agung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah. Kata, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ghunyatul karama karamah luzumul istiqamah." Puncaknya karamah. Tahu kan karamah Karamah itu kemampuan luar biasa, kemampuan di luar adat, kemampuan kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang soleh. Itu namanya karamah. Kalau wahyu hanya untuk para nabi. Tapi karamah semua orang bisa. Selama dia istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saya Islam Ibnu Taimiyah mengatakan "Ghutul Karamah" puncak. Iya. Puncak dari namanya karamah, puncaknya. Tidak ada yang di atasnya. Kata saya Islam Ibn taala, puncak dari karamah adalah luzumul Istiqomah Adalah menetapnya seseorang, kokohnya seorang ya, di atas istiqomaan di jalan Allah. Jadi kapan Allah subhanahu wa ta'ala berikan seseorang keistiqomaan apapun derajat status sosialnya, maka subhanallah dia adalah wali Allah. Dia adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia karo, karomah, Walaupun dia tukang batu. Begitupun sebaliknya. Apapun status derajat sosialnya, nasabnya, pangkatnya, sekolahnya, Subhanahu dia jauh dari norma-norma makna-makna dari keistiqomahan maka hakikatnya dia adalah orangnya Allah Subhanahu wa taala apa kan? Rendahkan hinakan. Karena kalau istiqomah puncak dari ketinggian maka lawan adalah puncak dari kerendah ke kerendahan. tentu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nah, Maka yeah. tidak ada yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan yeah. ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah tolong dia untuk menempuh jalan keistiqomahan istiqamahan. Ya, yang Allah akan tolong dia menuju apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Allah tolong dia menuju apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dan Allah akan tambah lagi. Dari apa-apa yang akan mendekatkan diri dia kepada Allah, Allah swt akan angkat derajatnya. Ini ketika seorang telah istiqomah. Nah, ini ya semakna dengan firman Allah swt. Ala. Inna awliya la wa lahum Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, sungguh wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang apa? Istiqomah. Kemudian Berkata Syekh Abu Bakar Al Jazair rahimahullah ta'ala Kata beliau firman Allah Subhanahu wa taala fastaqimka ma'umi tawman tabama'aka wa la bima ta'maluna ta basir. Maka ikutilah sebagaimana apa yang telah diperintahkan kepada engkau bersama orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah engkau melampaui batas tunggu ya. Allah Subhanahu wa taala menga melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka kata beliau di sini Qatashab aljazaa. Kata beliau, maka ayat ini memberi petunjuk kepada kita untuk wajibnya istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala akadiyatan atau athi ibadatan nampak wa di dalam ayat ini kata beliau ini wajibnya istiqomah di dalam di dalam agama Allah ya secara akidah keyakinan jadi keyakinan kita itu ya tidak boleh menyimpang dari keistiqomahan tidak boleh menyimpang dari akidah yang diyakini Rasulullah saw dan Siapa yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik? Tidak boleh. A tidak wal jamaah. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khoib karni, thumma ladin alayunahum, thumma ladin alayunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian setelahnya, kemudian setelah Setelahnya. Kemudian kata beliau. Dan wajib juga kita di dalam kistikomaan kita ini. Dalam agama Allah. Juga dengan ibadah. Maka ibadah kita ini tidak boleh melenceng. Dari petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Begitupun hukman. Hukum-hukum. Hukum-hukum. Ya, Yang mana Nabi katakan haram. Kita katakan haram. Yang mana Nabi katakan wajib, kita katakan wajib. Yang mana Nabi SAW katakan sunnah, kita katakan sunnah. Begitupun adaban. Secara A, adab. Akhlak, budi pekerti, sopan santun. Nah ini. Terkadang ada orang, ya Masya Allah. Di bab akidah, semangat sekali belajar akidah. Ibadah, hukum-hukum ibadah dari kitab babut Toharoh sampai kitab jihad selesai. Semangat. Hukum subhanallah, tapi diadab lemah. Dia enggak bisa mengetahui bagaimana ya. berakhlak berbudi pekerti ketika bersama orang yang lebih tua darinya. Atau lebih mudah darinya atau dengan yang sebaya dengannya atau dengan orang yang belum belajar agama atau dengan gurunya atau dia kuat di dalam adab tapi lemah dalam akidah tidak bisa harus semuanya maka ketika kita wajib istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala maka itu bentuknya entah dalam perkara akidah, ibadah, hukum dan adab harus semua istiq istiqamah. Yeah. Iya. harus semua istiqamah. Nah. Hmm. Kemudian, ikhwani filabarakallahu fikum maka dan siapa yang Allah berikan dia taufik untuk istiqamah maka hendaknya dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ya adalah nabi SAW. kata beliau yaktsiru ay yaqula ya muqallibal qulub Sabit ala dinik, wahai yang membolak balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini juga disebutkan dalam hadis Ummu Salama. Salam juga melihat Nabi saw juga banyak berdoa dengan doa itu tadi. Sampai-sampai Ummu Salama mengatakan, ya Rasulullah, alulubiyyatakalab. Wahai Rasulullah, apakah hati itu berbolak balik? Jawab Nabi. Naam, iya. Hati itu berbolak balik. Kata Nabi. Mali. Ibni Adam dan tidaklah anak dari keturunan Nabi Adam ini, ya, kecuali hatinya berbolak balik. Hatinya baina asabi rahman. Ida arad akamahu. Yang mana apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan kokohkan hatinya. Atau kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan palingkan hatinya. Jadi hati kita ini diantara dua jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wasilah untuk dia kokoh, kuat adalah dengan do doa. Bayangkan, Nabi saja yang paling kokoh keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Bahkan telah diperlihatkan perkara gaib, neraka dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling dahsyat keimanannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah. Yang paling dahsyat amalannya kepada Ketika Isra' Radhiyallahu Ta'ala anha melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat lail. Salat lail. Hatta tatafaratu minhu kudama sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Kemudian kata Isra' Radhiyallahu Ta'ala anha, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?" "Wa qad mika laka min dambika "Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan perkara tersebut?" Sementara dosa dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dahsyatnya ibadah Nabi. Sampai sholat layih beliau, sampai membuat kaki, kedua kaki beliau bengkak. Tapi apa jawaban Nabi ketika ditanya kenapa engkau mengerjakan seperti itu sementara dosa dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni oleh Allah. Kata Nabi, afala akun abadam syukurah. Tidaklah aku pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat, bayangkan dahsyatnya ibadah Nabi Shallallahu alaihi Wasallam kepada Allah tapi toh beliau juga masih menyempatkan waktunya hidupnya untuk memanjatkan doa istiqomah ini. Ya mukallib al kulub ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama Ringkas doanya. Kenapa? Karena hati ini adalah raja. Jadi betul-betul harus dia diperhatikan. Bahkan yang terlucet para ulama, ya nomor dua seseorang memperhatikan ya Allah wahyriyah penampilannya itu nomor dua amalannya nomor dua ini amalan itu amalan itu itu nomor dua tapi yang paling pertama yang dia harus perhatikan adalah apa ya kebagusan hati hatinya lurusnya hatinya selamatnya hatinya Karena itulah niat tempatnya keikhlasan kepada Allah karena hati ini juga di samping tempat keikhlasan kepada Allah dia juga adalah raja dari tubuh seseorang. Jadi tubuhnya ini adalah ya kalau atau kalau hati ini adalah raja ses, di dalam tubuh seseorang, maka jawarih anggota tubuhnya adalah tentara-tentara raja tersebut. Kalau raja di dunia ini itu para pasukannya masih bisa kudeta, ya tidak? Para tentara-tentara, para jenderal-jenderal, menteri-menteri di kehidupan dunia ini, itu masih bisa membelot dan kudeta rajanya. Tapi raja yang namanya hati, itu tidak akan bisa anggota-anggotanya, para tentaranya membelot kepada dia. Ya, tidak. tidak bisa. Maka itu para ulama mengatakan pentingnya seseorang itu, yang pertama kali menjaga hatinya. Menjaga kondisi hatinya. Karena dia adalah tempat niatnya. Innamal a'malu bin bin niat. Nah. Dan juga dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW. Ala inna fil jazari mudgatan. Ida soluhat soluhat jasadukullu. Wa idha fasadat. Tasadat jasadukullus. Kata Nabi, ketahui lah. Tunggu di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka akan baik seluruh jasad. Maka apabila ia buruk, maka akan buruk seluruh jasad. Kata Nabi, Allah, wahyal tol. Ketahui lah. Dia adalah hati maka subhanallah di antara wasilah kita untuk hati kita ini lurus ya di jalan Allah ya di antara sebabnya adalah berdoa berdoa, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala nah kumna akhwani fil barakallahu kemudian Manusia ya, Hwanifila itu asal penciptanya itu lemah, ya tidak. Asal penciptanya kita itu lemah. Nah, dan terkadang jiwanya itu mendominasi dirinya, syahwatnya itu mendominasi dirinya. Iya, yang terkadang dia menjadi orang yang lalai, sehingga didapati terkadang di dalam keistiqomahannya itu ada kekurangan tidak di dalam keistiqomahnya ada kekurangan tapi dia terus berusaha istiqomah tapi ada saja kekurangan ya. maka ikhwanifillah, ketika sudah merupakan perkara tersebut adalah di antara takdir Allah subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Senantiasa bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yeah? yeah. "Waspas kakimka mau -ta wa tawa maka istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau ya bersamalah orang yang bertobat bersamamu. Ya, ada kaitan ya, dengan tentang tobat itu tadi? Ya. Dan juga tadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. ilaihi ya. Maka istiqomahlah kalian kepadanya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Menunjukkan apa? Orang-orang yang istiqomah itu itu tidak luput dari do, dosa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman berfirman faalam annahu la ilaha illallah fastagfir li Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah. Fastagfir li dhambik. Maka beristighfarlah kepada Allah terhadap dosamu menunjukkan apa para tauhid orang-orang yang menghiaskan ibadah kepada Allah itu tidak luput dari yang namanya dosa orang-orang yang berusaha istiqomah di jalan Allah ta'ala itu tidak luput dari kekurangan kekurangan jatuh terpeleset lalai pilaf bahkan terkadang sengaja kenapa? karena manusia ini memiliki apa? ammar tu bisu jiwa yang buruk yang memang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bersama manusia ramadhan saja jelas-jelas kata Nabi s.a.w apabila ramadhan telah datang setan itu dibelenggu Kejahatan dibelenggu, tapi subhanallah, kejahatan, perempuan batas, pelanggaran-pelanggaran syariat Allah, tetap terjadi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena manusia diciptakan juga bersama dengan Ammar bisu, jiwa yang memberitakan kepada keburukan. Jadi, orang-orang yang bisa istiqamah, di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti akan apa? melakukan kekurangan di dalam istikamah. Bahkan Tapi subhanallah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar ya, Allah menggandengkan istikamah itu dengan istighfar. Untuk apa? Untuk ya. mengobati kekurangan istikamahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga semakna dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi S.A.W. alaihi wasallam bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah. kepada Allah. Apa itu takwa? anta jala bainaka wa bain adzab Allah limikaya jadikan antara engkau dan azab Allah benteng itu takwa atau semena dengan ucapan Syekh Habib rahmallahu taala seorang tabi'in ketika beliau ditanya tentang definisi takwa kata beliau at-taqwa anta ma'labit ta'atillah ala nuri minallah tarju sawab Allah tarju thawab Allah wa anta khauf masyarakat ya. masyarakat Allah ala nurimil Allah takhafu iqab Allah tak itu kata beliau engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah petunjuk di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW wacarju sawab Allah yang dengan engkau mengharap pahala dari dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah Bukan hanya butuh ilmu Tapi meninggalkan Maksiat juga butuh il, ilmu Makanya para ulama mengarang sebuah kitab Masail jahiliyah Masalah-masalah jahiliyah Kau meninggalkan maksiat kepada Allah Juga di atas cahaya dari Allah Taha fu Engkau takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kata Nabi Ya bertakwal engkau dimanapun engkau berada bertakwal engkau dimanapun engkau berada dan ikutkanlah kejelekan itu dengan kebaikan Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya jadi jangan berkecil hati kalau dalam keistikoman kita itu masih ada kesalahan, kekeliruan, kesalahan dosa yang kita perbuat maka ikuti ikuti perintah anjuran Nabi kita Muhammad SAW, ya, ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan. misalnya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan berakhlaklah dengan manusia, dengan akhlak yang muli, mulia. Akhlak, ada. Kalau ada, perilaku kita. Kalau akhlak, amalan ha, hati. Itu harus bahaya baik kepada manu manusia nah waktunya habis belum habis Nah insyaallah banyak yang mau dibahas Tapi begitulah ilmu ya enggak ada puasnya ya. tidak ada cukup kita kalau ada orang cukup menuntut ilmu nah, alamat kita bisa jauh dari makna istiqamah. Nah, nah insyaAllah ta'ala, kita akhirkan darut kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat untuk diri-diri kami dan buat ikhwat dan akhwat sekalian. Dan menjadikan dia amalan dan ikhlas. Mengharap wajah Allah SWT. Wa maka apabila ada benarnya, maka datang dari Allah. Dan apabila ada keluruan, kekalahan, Filapan itu datang dari diri-diri kami Allah dan Rasulnya berlepas diri wa khiru da'wana alhamdulillahillahi rabbil allahumma wa bihamdik asyhadu an la wa atubu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh